Hai hai hai beredar sebuah momen ketika induk beruang yang galak dengan anak-anaknya yang menempel di punggungnya bertempur melawan dua harimau besar beruang slot yang secara tidak sengaja mengganggu harimau besar yang sedang kawin di tengah Taman Nasional Rantambore, India kedua anaknya mencengkram erat bulunya saat dia bentrok dengan harimau betina dan jantan yang kuat momen ini ditangkap oleh fotografer satwa liar Aditya Dikising yang mengaku takut beruang yang lebih kecil akan dibunuh. Tapi dia menyaksikan dengan kagum saat sang induk mengusir kedua kucing besar itu dan menjaga anak-anaknya tetap aman. Anak-anak beruang itu merebahkan diri di punggung ibunya, sementara induknya menyerang harimau betina yang mendekat. Harimau jantan yang telah mengamati drama dari jarak dekat kemudian ikut bertempur. Namun pertempuran itu dimenangkan oleh beruang betina Dua harimau besar itu pun mundur perlahan dari beruang besar. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Harimau dan macan kerap memiliki bentuk yang sama dan juga mengerikan. Banyak orang yang takut akan dua hewan ini... Lantaran dikenali sebagai pemangsa yang handal dan juga mematikan. Namun sayang masih banyak orang yang belum bisa membedakan harimau dengan macan. Padahal dua hewan ini jelas sangat berbeda loh. Perbedaan yang paling mencolok terdapat dari motif bulunya yang membuat hewan ini tampil gahar. Belum lama ini juga sempat viral nih. Sebuah video yang memperlihatkan macan yang berkeliaran di depan sebuah rumah di taman kota Kampung Lahar, Malaysia. Sekitar pukul 2 pagi. Otoritas Malaysia mengatakan bahwa spesies tersebut secara ilmiah dikenal sebagai Neofelis DRD atau lebih dikenal sebagai macan dahan. Namun banyak penduduk sempat menyebut hewan tersebut sebagai harimau dahan. Insiden tersebut membuat banyak warga di daerah itu khawatir tentang keselamatan mereka dan takut keluar rumah untuk bekerja. Rekaman macan tutul yang mengendus sesuatu yang hanya beberapa meter di depan sebuah rumah direkam oleh seorang warga dan istrinya. Macan tutul itu mungkin sama dengan yang dilihatnya tahun lalu seperti yang terlihat pada malam hari dan selama musim kemarau yang dihadapi orang-orang Malaysia sekarang. Mungkin macan tutul itu sangat kelaparan dan menyebabkan dia keluar dari hutan untuk mencari makanan. Warga berharap macan tutul tersebut bisa ditangkap dan dipindahkan ke lokasi lain. Sementara itu Direktur Satwa Liar mengatakan pihaknya telah menerima laporan keberadaan hewan tersebut dan telah mengidentifikasinya sebagai macan tutul berdasarkan rekaman video. Meski sering dibilang mirip, namun harimau dan macan memiliki ukuran tubuh yang sangat berbeda. Di mana harimau memiliki ukuran tubuh 2,5 sampai 3,9 meter untuk ukuran dewasa. Sedangkan macan sendiri memiliki ukuran tubuh 90 cm sampai 160 cm saja. Tak hanya itu, berat keduanya juga sangat berbeda,